layang ke Indra Mayu. Sikulan rezeki. Kang Rudi. Jangan lupa like, subscribe channel Fajar Terima kasih pula kepada Bapak Kapolsek Losari yang membantu terselenggaranya perlombaan ini dan tentunya pembina LBC Losari Paramundi Club yaitu Bapak AKP Pardi Sarjana Hukum dan tidak ketinggalan buat Bapak Dewan kita, Bapak Dewan Bapak Dewan kita, Bapak Opang, Bapak Haji Opang, Pak Haji Opang. Sing Lawas wis, merancang kita gak beker wis, pada hewan gak? Eh John, nama nih John, monggo John Oke, okay. untuk perbanan lagu, ada hobi mancing silahkan kalau mau membutuhkan alat-alat pancing hubungi saja Bapak ajak pancing yang terberat adalah 29 30 berarti telur nilonek kurang disusul kedua 2,625 baru 12 untuk yang dua udanggalah, Karo Brojo, udanggalah, iya. Kang Jidan dengan berat 0,345 dan untuk Aniplus atau RC itu mendapatkan Brojo. Jadi ini, hari hujan udanggalor masih jual. Kita maju kita, kita ya, kita. menang, berikan yang jawabannya gampang. Oh. Ya, Bu ini rekap pandemi belas sepuluh kilo. Kuutawangsari arane, sapa. arane, iya, Anan, sapa. Taropi. Bener, Bli -bli -bli. bener sari, arane, bapak sapa Bener, bener. Bener, bener. Bener, bener. tawang sari Bener, bener. Bener, bener. Bener, bener. Bener, Wes <sukuk> ya weh well, berarti jeling-jeling ya kutawang sari berarti arahnya saropik jeling-jeling ya pertanyaannya oh, gampang. Gampang. gampang tapi orang bisa John oh, sing single nomor nomes ya mari A B mari A lahirnya di John? mari A itu berarti lahirnya jumlah oh, jumlah iya. alah ini kagak di urut gue kerewel <laughs> soalnya untuk sharing akan tanpa peserta lomba ikan yang ke sebelas yaitu didapat oleh saudara Eko dari IJK satu koa sebelas satu koa panhajiopang grogi pun Ya tentunya. Let's <laughs> see. komunitas yang tergabung untuk petuan komunitas yang tergabung di PNAMB apa bisa dua manco lain oh siji sakit sijijiji coba masih terulang ulang untuk doorpress doorpress kita pilih ibu di menit yang ke-12 jadi jam 8 nomor 4 disusul Mas Adi Komunitas predator telah mendapatkan skor sementara 0,300 dengan waktu jam 8.13 Dan untuk sementara punten untuk para penonton jangan terlalu dekat dengan peserta lomba. Bukan tenang pancing dasih Simon dan panitia untuk Ayo, Manitia di dimohon Ayo, Ayo, Ayo, kerjasamanya Ayo, Ayo. untuk para penonton jangan terlalu dekat dengan peserta lomba. Yuk sudah 12 ikan yang terangkat. Dan untuk urutan yang kelima.